Wis iki. Piye ngene selamat malam. Ini kondisi tubuh sudah selesai lur. Sudah 100%. Eh 99% sudah selesai. Untuk peresmiannya nunggu COVID-19 cepat itu, itu lokasi di Desa Karang Kita mendekat Ini Pak Kasri Halo Pak Kasri Nah, ini tukup putih pak, asli Untuk pembangunan sudah berapa persen ini? Ya? Seratus persen ya, tinggal Kapan peresmian ini? Ya? Menunggu oh, habis selesai ya. Jadi untuk masalah perizinan lah yang mati ya. Sampai lagi secara langsung Pak Kasri Oke gimana Pak? Nanti dilanjutnya secara langsung Jangan lupa subscribe Pak Kasri ya Nanti Iya nanti? Oh nanti? Oh iya Pak Kasri kan ngomong? Gua bisa ngomong ya? dia menyanyi dari luar kota selesai lor Still I do I Yang er lampu, esawi senang ke selatan amar mesti paham I'm Senang tauran Aku esa tuluran, dulu, dulu rekal, lemora, Aku